Oke, okay, balik lagi di MXVL 25 Kali ini saya mau sharing mengenai upgrade Raking ini Nah, part apa yang di upgrade nah, Langsung aja yuk, cek yuk Kita lihat yuk Untuk part pertama yang di upgrade Yaitu, ini dia Akosato Apa itu Akosato? Wih, dapet 6.58 Ini dolar saya nih, di GP. Simoncelli, si keren. Nah, part pertama yang diupgrade di Aku satu cow, dia ekin cow. Ini biar eh, apa namanya? Biar eh, koplingnya ringan. Katanya nanti kita tes aja lah. Ini gak bisa dibengkok-bengkokin ya. Ini harus by accident, bengkoknya gak bisa disengaja. Pakai baut, eh pakai emur bintang, eh. Ya yeah, baut bintang. Hmm, mudah-mudahan membantu karena kopling di RQing saya itu main keras. Kita nanti copot ini nih. Ini fungsinya buat eh, biar elektrikal lah intinya mah. Ini buat elektrikal karena RQing saya non elektrikal lebih ke manual ya, gak pakai elektrik jadi kita cabut aja ini nah itu part pertama sambil kita membuka electrical ini ini part pertama kita masukin dulu ya setelah ini ada part kedua yang di upgrade di reking part apa itu ini dia Nissin Samurai Brake. Brake system. Kenapa di-upgrade? Karena yang bawaan ori Racing itu kurang ya, kurang kurang membuat kurang merasa nyaman gitu. Jadi 15 meter baru berhenti dari kita pencet pedal rem. Nah, 15 meternya baru berhenti gitu. Kurang kurang ya kurang lah kurang pengereman diganti pakai nisin yang samurai brake yang dua piston ya mudah-mudahan membantu lah ya <tuh> nah bukan bukan hanya kalipernya yang diganti di part ketiga uh, ini masih ada hubungannya tentunya sama yang barusan, yang part kedua jadi bukan hanya clippernya, master remnya juga kita ganti Wih. coy coy coy coy misi mesin. jadi biar begitu kita rem, motornya langsung berti gitu, gak nunggu 15 meter dulu oh iya soal harga yang part pertama itu apa namanya? Aku satu, itu harganya saya dapet di 123.000. Yang master rem nisin itu, eh kali rem nisin itu saya dapat di harga 75.000. Yang ini master rem original, brand new, nisin, Samurai Break. Saya dapet di harga 138.000. Ya, agak mahal gak ya apa, apa buat safety pengereman itu yang ketiga yang lanjut ke lanjutnya nah ini bukan part sih. ya ini bagian dari motor dua tak ini sangat vital kastrol oli samping kastrol A747 A7. Mudah-mudahan dengan Saya memakai casserole ini Orang-orang melirik <laughs> Karena Karena wanginya gitu loh <laughs> Cuma wak sekali Ya begitu nanti e, Part selanjutnya Baru berapa berarti Baru 4 dannya 4 Nah yang kelima yang kelima kebetulan belum datang jadi videonya berbeda nanti ditambah lagi ya Yuk dan nah, akhirnya setelah beberapa purnama barang kelima berarti datang nih Genuine Part <laughs> Gen ya itulah Part Kawasaki kenapa Part Kawasaki buat breaking rusak King deh. Karburator ASI Kawasaki jadi nanti mau diganti nih karburatornya Bosch GreenTech langsung dari Kawasaki GreenTech kan baru hmm, lumayan saya dapat harga saya dapat karbu ini di harga berapa ya 270 ribu kalau gak salah ya gak tau lah Yang penting mah, gak susah tidur, <laughs> semua part yang diimpikan itu sudah datang semua. Oke langsung sajalah cek gimana hasilnya setelah, ma setelah terpasang di reking, yuk. <San> Nah itu dia, part yang di upgrade, ada T, ada berapa macam tuh, ya sekian pokoknya lah, yang paling signifikan, yang paling kerasa, cuman di Master M sama Kaliper sih, ngebantu banget ngeremannya, kalau yang lain, tapi agak bunyi anjir, tadi mah enggak loh, enggak bunyi gitu, kalau yang lain kayak di kopling, Terus di oli samping itu mah kayak biasa-biasa kayak tipis-tipis kali upgrade -nya. berasanya bukan upgrade-nya kalau Apo Sato paling ngejar jumawanya <laughs> racing pakai kopling Apo Sato, duh hanya berisik rem depannya uh, kalau karbu belum nyoba sih belum nyoba narik belum mencoba tarik gas baru tipis-tipis soalnya ada mobil jalanan belok-belok agak susah bodoh amat lah sehagianyusahkan <laughs> agak bunyi bos jadi malu dilihatin orang-orang pengen nyobain narik nih narik gas belum sempat juga dari tadi keburu ada mobil lagi keburu belokan keburu wah ada aja pokoknya gangguannya oh berobat cok berebut anjir kenapa ya? karena ini belum belum ke bengkel lagi sih, baru baru settingan settingan ini settingan kesetawan aja di rumah, nggak pakai settingan karburator dari bengkel. koplingnya jadi enteng enggak, tapi ya lumayan lah <laughs> kopling mah ngejar jumawa aja kopling aku satu fungsinya mah nggak terlalu signifikan anjir. kalau nisinya mau baru oleh samping juga ngejar wanginya doang sih <laughs> aduh, ada-ada aja atuh ada-ada-ada Buat seru-seruan aja sih uh, Buat self-healing Kalau kata-kata Kalau kata anak muda sekarang Self-healing Ya begitulah upgrade-nya Itu dulu Belum bisa upgrade yang lain Belum ada rezeki Pengen kayak, kayak video orang lain yang pakai R.I.King itu yang apa namanya ban depannya ngangkat-ngangkat gitu, cuman takut anjir <laughs> ya segitu paling pembahasan tentang upgrade nya lagi malu-malunya nih sekarang nih rem depannya bunyi soalnya anjir tahu kenapa nih. Wah tapi cocok tetap cocok racking buat di bawah touring. Enak ringan nggak pegel Nyaman Begitu Oh apa jangan-jangan Emang nisin emang gitu ya Biar Biar biar orang lain otis gitu Jadi ngeluarin bunyi Pas direm. rem Tahik lah nisin <laughs> Tadi awal-awal nggak bunyi sih kalau ditekan itu gak bunyi, cuman sekarang-sekarang jadi bunyi terus aja. Ini apa kanvasnya yang udah lama apa gimana? Gak tahu dah. Gak ada jal, ada space buat buat betot gas. Nih. lah kita cari spot buat betot gas kemarin kayaknya pakai karbu yang ori bisa jengat sih di, di gigi 2 sekarang pakai karbu yang ini belum anjir gak bisa jengat-jengat cok belum dapat ke nyobain willy. Pengen nyobain Willy. Pengen nyobain Willy. ngapain Willy banget, anaknya Titch enggak, kenapa ya enggak semudah kayak pakai karbu ori kemarin, kenapa ya peganti aja ya aduh kayak mana ini kayak mana kayak mana nih? kayak mana? <tuk> <tuk> susah kali sekali dia bawili anjing Segitu dulu, lah. Susah, kuilinya susah, cok. Sekian dan terima kasih, pokoknya ya.